Selamat datang di Mike's TV. Di video hari ini, saya akan membagikan cara membuat custom handgrip. Sebelum mulai, silahkan klik tombol lonceng dan subscribe channel YouTube ini. Pertama-tama, untuk mencetak handgrip ini, kita perlu menyiapkan alat-alat berikut ini: handgrip yang mau dicetak. Ada dua macam handgrip yang bisa digunakan: handgrip sublimasi atau handgrip yang print dengan printer UV. Proses berikutnya adalah memasang handgrip ke casing HP. Pertama-tama kita siapkan dulu alat-alat yang dibutuhkan. 1. Handgrip 2. Ring cantelan handgrip 3. Baut-baut handgrip 4. Bor 5. Palu 6. Obeng kembang 7. Alat pemasang handgrip Alat pasangnya bisa juga menggunakan mata ayam. Selanjutnya kita akan memperkenalkan bahan kes apa aja sih yang bisa dipasang handgrip. 1. Hardcase 3. sublimasi. Case ini berbahan plastik keras. 2. Soft case. Case ini berbahan gel atau biasa disebut dengan soft case anti-crack. Berikut ini adalah case-case yang tidak bisa dipasang handgrid. Ini adalah case dengan plat aluminium. Ini adalah dua contoh case plat aluminium. Ini hard case dengan plat aluminium dan ini case TPU dengan plat aluminium. Dan ini adalah case tempered glass, atau sering disebut case kaca. Bagian belakang dari case ini berbahan dasar kaca. Kenapa sih kedua case ini tidak bisa dipasang handgrip? Nah, mari simak penjelasannya. Case dengan plat besi dan kaca tidak bisa dipasang handgrip karena, seperti yang kita ketahui, metal dan kaca sangat susah dilubangi dengan bor. Dan proses pemasangan handgrip juga menggunakan pukulan palu sehingga metal dan gelas akan rusak terkena pukulan palu. Selanjutnya kita akan memulai proses pemasangan hangrip. Kita akan membuat pola yang akan dilubangi dengan bor. Caranya tempel handgrip ke case. Atur agar presisi. Lalu tandai lubang yang ada di handgrip dengan spidol agar memudahkan saat proses pengeboran. Lubang yang ditandai bagian atas ada dua. Dan lubang yang ditandai bagian bawah ada satu. Setelah selesai menandai yang akan dibor. Siapkan bor dan kita siap membor bagian yang sudah ditandai tadi. Nah ini hasil boranya, dua di bagian atas, dan satu di bagian bawah. Selanjutnya masukkan baut dari bagian belakang case. Lalu pasang pengunci dan masukkan hand gripnya. Setelah terkunci posisikan dua lubang hand grip dengan lubang yang ada di case. Lipat dua bagian atas handgrip posisikan antara lubang case dan lubang handgrip sejajar dan masukkan baut pengunci atas. Siapkan tatakan pengunci baut handgrip. Posisikan menghadap belakang case. Lalu ambil alat pemukulnya dan pukul dengan pol agar hangrip yang kita pasang terkunci dengan kuat. Dan pasang pengunci yang kedua. Lakukan proses yang sama seperti yang sebelumnya. Setelah terpasang atau terkunci, kita akan memasukkan ring cantelan hangrip. Masukkan secara perlahan-lahan atau bisa dibantu menggunakan tang. Nah gimana? Gampang kan? Selamat mencoba!